apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita agak baik, yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba mati kan berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan, mesti kamu tidak berani menjawab meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba apa Kematian berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan. <SILENGRAFAN> Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi kelihatannya. <SILENGRAFAN> Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala Sehingga Nabi mengajarkan kalimat, tuh "Begitu luar biasa." Allahumma akhini, maka hayatu ilham li wa Betapa maka nanti <SILENGRAFAN> Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah kalau saya ini hidup Anggap saja hidup ini Ziyadatan li fikuli khairin Menjadi modal saya menambah segala kebaikan Jika suatu saat saya mati Anggap mawon Rohatan li mingkul Itu akhir dari segala keburukan saya Sehingga mati hidup ya baik Karena di situ kita bisa berkontribusi Beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi nanti ngentikan lagi. Ajaban diambil mukmin ini. Inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan. Semuanya baik. In asobat hunamak sakarof. Apakah naik rendah? Kalau baru dapat nikmat, dia syukur. Maka itu baik. Wa in asobatu dorok sobaro. Kalau dapat masalah, mereka sabar. Itu juga baik. Siga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat. Matu te motto atau pegangan hidup. Nah, berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367, di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhurah, tidak terkenal. Oke, okay, itu kita sepakat ya karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik tapi karena ja'inlah jaga imet atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang enggak bener sementara yang orang bener itu enggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak bener. kalau pertanyaannya dibalik itu Orang baik wajib terkenal enggak kalau pertanyaannya dibalik seperti itu? Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, yang uh, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa jawaban? Itu ada di kata-kata itu. -kata, Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat berpolemik sebaiknya orang itu humul, menutup diri apa sebaiknya orang terkenal itu nggak perlu seperti itu sudah terserah Tuhan saja makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya apa tadi punya icon tertentu atau punya website tertentu tidak sudah terserah Pengiran sudah saya tidak saya juga tidak sok suci materialistik atau tidak ya tidak mikir saya bukan apa ya karena saya ini saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, sama makhluk, jadi pusing. Kalau sama, sarah sarannya makhluk itu pusing. Meskipun rektor, kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk itu sudah ada, sudah tidak ngefek. Kalau saya itu sudah ada, itu bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap, tetap tetap makhluk. Saya beri contoh ya, ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. ya iqlam aslahaqawah anna aslaljah wa inti syayet atau syaiti wal istihar bahwa wa madmum itu balil mahmudu alhumulu illa man wa wahu ta'ala li nasridini min huiritaqallufi tolah bisuhroti min hu. jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkena. tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal Maka tidak dikenali Kalau tidak dikenali berarti masyarakat hanya punya Percontohan yang tidak baik Karena yang baik tidak terkenal Jadi itulah ulama-ulama dulu Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan Kemudian nanti kelihatan Jawabannya itu kelihatan Jadi Ulama dulu itu biasa ngarang Misalnya afatun nekah, Sisi negatifnya nekah harus krumat istri harus macem-macem kalau -macem. terlantar itu ya dosa seperti tadi Pak Marsudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa takut dosa, semua orang enggak ngapal Quran karena potongan-potongan lupa cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan, ya inginnya apal kan nggak ingin lupa lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa tak lupa yang tidak ada sebab yang apa syariat itu lupa bawaan IQ-nya tidak bagus lupa bawaan sering dibentak oh, itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh tempo pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah itu bawaannya orang tertekan itu pasti pasti lupa jadi ya saya teruskan ya jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu saya baca wa yadullu ala dhalika annawoha azza wa jalla amarol anbiya'a bi'idharil amalilil iktidak wa khassohum bimanusi bin nubuah wa la yajuzu ayudhu nabihim annahum khurrimu afdolal amalin jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan humul humul itu menutup diri, oke itu baik karena dengan humul, dengan menutup diri anda tidak ria, anda tidak pamer tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang nabi, harus memaklumatkan kalau beliau seorang nabi, supaya bisa diikuti, caranya sholat harus diumumkan, sehingga nabi itu mengatakan harus jamaah karena dengan cara jamaah itu bisa Aitumuni. Usholi, coba kalau Nabi sholatnya gak diperlihatkan kamu harus sholat yang benar caranya gimana ya Rasulullah? itu rahasia bingung gak kira-kira? bingung gak? ya ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan Nabi ngendikan kamu sholat yang benar caranya gimana Nabi? ya itu rahasia, terus gimana coba? tapi Nabi ngendikan apa? Usholi, ya sudah kamu sholat niru saya sholat berarti Nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan? diperlihatkan jadi begitu juga saya berkali-kali bilang orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi jangan sampai gara-gara tidak -gara ada tulisan mau beli bi, mau beli alat bangunan di dokter gigi mau periksa gigi di toko bangunan gara-gara apa? Gak ada maklum? gak ada maklumat ya nah, di sini Ulama-ulama selalu memaklumatkan Dirinya termasuk Imam Ghazali Ketika ngarang kitab dinamai Bahwa kitab ini Bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama Yang mulai hilang Begitu seterusnya Jadi ini ngaji ya, Jadi orang itu harus ngerti Jadi jangan nuruti emosi Sendiri atau logika sendiri Bahwa saya suka Humul ya monggo agama Islam Menyediakan sarana itu Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi syuhroh terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wayadullu ala zalika eh ala An-Nabi taala bi amal lil Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru ya itu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar kemudian sholatnya Nabi sembunyi lalu ditanya Nabi Sani Rusia bahwa itu rahasia kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut kelas ikhlas ribet kan sehingga jamaah itu statusnya tetap harus nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa fardu kifaya. tapi fardu itu maknanya harus tapi bukan berarti kalau gak jamaah sholatnya gak sah, gak tetap tapi statusnya jamaah tetap apa-apa nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung bener karena ada yang diikutin. coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra karena dia tidak ada master percontohannya tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya bener karena standar ada komandonya, ada imamnya sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras. syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Coroh pikirannya Imam Ahmad. Keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar. Orang itu harus bayar. Demi sahnya sholat. Itu madhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madhab shafi'i hanya mengatakan itu fardhu kifayah Yang kalau satu komunitas tidak mau melakukan semuanya apa? Bisa.